Linda di lapangan upacara. <tuk> yang <tuk> <laughs> oh no no no no, oh <laughs> <laughs> 哎喲你媽熱年輕人 so <mile> uh, so no no, no, no, no. <笑> Pusus, itu oh, hey, Ini kepala Eh yeah, bukan bukan itu okay. Eh hey, bukan kan Sama daun. Bukan itu namanya Padi dan kapak Halo, suami aku telepon-teleponan, catatan, sama janda lain. Semoga HP-nya mudah, Anda mudah nyanyi. Oh no no no no! Oh oh Oh, my God.